Oh, oh, oh, oh, oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama kami Santri GBX Dari Jogorotong, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Indonesia Dalam rangka milang aswadul buat ke-9 Semoga tambah jayalan barokah Mas-mas panitia, bak-bak panitia Moga sehat selalu. Dijerukai oleh Allah Subhanahu Wataala. Amin. Allahumma Amin. Terima kasih. Vì I love siang yang meriah penampilan dari santri kbx dari Joko Jombang.